Semua dalam setiap aktivitas, tugas tugas, dan tanggung jawab kita masing-masing, dimanapun kita berada. Saat ini, izinkanlah saya dari Badan Perencanaan Penelitian, Pengembangan Pelayanan Jemaat, terkait 4 j untuk menyampaikan atau memberikan. Informasi tentang bagaimana langkah-langkah Bapak Ibu dalam menggunakan aplikasi Android pada smartphone Bapak Ibu, kata adik saudara Semua hal pertama yang perlu Bapak Ibu kata adik saudara ketahui, aplikasi ini dibuat oleh. 14C dimana untuk membantu pelayanan bagi jemaat Horep Pernas. pelayanannya dalam bentuk memberikan informasi seputar pelayanan pada unit harap termas informasi itu dapat berupa profil ataupun sejarah gereja informasi tentang profil ketua majelis ketua profil-profil MDH atau ketua majelis profil majelis tempat hari Kemudian profil daripada dokter haji, dokter haji, rawan termasuk tugas dan tanggung jawab. Jadi informasi tersebut akan melihat di sini. Selain itu informasi eksternal daripada informasi tentang yang ada atau yang tertera pada simode gamet. Selain itu juga pada website ini juga itu juga menyertakan informasi tentang data audio visual streaming yang telah dilakukan oleh gereja Arab selama dua tahun terakhir ini semasa pandemi COVID-19 menyerang sehingga setiap aktivitas daripada jemaat dan gereja itu semuanya dimulai dari rumah selain itu juga dalam aplikasi ini aplikasi yang kaya ini juga itu juga melihat tentang informasi data sensus online yang akan dilakukan oleh BPN 4J terhadap setiap aktivitas daripada jemaat tarik pernas kegiatan sensus online ini dilakukan secara online jadi kita tidak langsung bertemu dengan nah, kegiatan ini kita lakukan atau mengisi biodata tersebut daripada bapak nama kepada saudara itu diisi secara online dan langsung dikirim kepada administrator b 4 ya mungkin juga menunjuk aplikasi ini juga akan membuat banyak informasi ya informasi yang berhubungan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan di jemaat hara perumas. Baik untuk tidak berlama-lama, saya akan masuk dalam langkah awal penggunaan aplikasi Gadget Hare Perumas. Langkah awalnya adalah silakan yang pertama-tama diarahkan untuk mendownload. Aplikasi ini, setelah menanaknya, kita langsung dapat menginstal aplikasi ini. ya, jadi membawa dalam menolak, yaitu Bapak Ibu, silakan masuk pada YouTube. Bapak Ibu, terhadap semua, seperti ini, youtube Kemudian, silakan pada kotak kotak searching, kotak cari di atas, silakan bapak ibu ketik dv4c waritroma seperti ini. Lalu, silakan di-enter. Kemudian, silakan bapak ibu membuka atau melihat channel seperti ini. Ini yang belak ini, dv4c waritroma, silakan di -klik. Kemudian Bapak Ibu akan dihentikan masuk dalam channel WP4C Benit Harper News Di dalam channel ini terdapat 5 topik yaitu beranggung Video playlist, Channel, channel tentang. Nah pada Tentang ini pada topik tentang Bapak Ibu lihat isi dari pada topik tersebut yaitu di sini terdapat untuk tulisan diri itu terdapat dua aplikasi yaitu aplikasi gereja Harap dan aplikasi Alkitab audio video. silahkan Bapak Ibu langsung saja mendownload aplikasi tersebut pilih pilih yang aplikasi gereja Harap kalau misalnya Bapak Ibu mau download aplikasi alkitab audio video silakan itu bisa digunakan untuk anak-anak uh, ya jadi ada anak-anak bapak -anak, ya, ibu semangat itu bisa membaca alkitab bisa mendengar alkitab dan juga bisa menonton ilustrasi video dari sifat alkitab tersebut oke, langsung kita masuk pada aplikasi download aplikasi berjarak klik saja kemudian akan terbuka browser maka itu akan terbuka oh tunggu sampai muncul ya dia akan muncul seperti ini ingin mendownload silahkan waktu itu download saja pilih download karena saya sudah mendownloadnya kemudian Tunggu nanti setelah hasil downloadnya, saya akan mendownload. Bapak Ibu baru melihat uh, prosesnya atau prosesnya Ini berjalan di pojok siri sebelah atas itu. Bagaimana proses download itu berjalan. Nah setelah Bapak Ibu download, setelah Bapak Ibu mendownload. Aplikasi tersebut ini merupakan langkah-langkah instalnya dalam men seperti ini. Silakan bapak ibu download. Nah, ketika bapak ibu men-download, akan muncul tambahkan seperti ini. Silakan bapak ibu klik setting atau seberan, lalu silakan bapak ibu klik pada Sumber yang tidak diketahui Silakan ikut di untuk membuka dan melanjutkan instalasi bapak itu oke setelah bapak itu sudah menginstall ada android bapak itu bapak adibu sedara. kemudian silahkan kita lihat hasil installannya seperti ini dimana aplikasi itu uh, sudah muncul di smartphone Bapak Ibu. aplikasi itu dengan logo berjarak dan nama aplikasi tersebut atau lagi mencari permasalahan di klik untuk membukanya. Kita tunggu 10 detik ya, kurang lebih 10 15 detik untuk proses loading dari kode aplikasi ini silakan jadi memainkan Atau menarik menariknya ke atas ke bawah untuk menarikkan prosesnya terus tarik saja ke atas ke bawah seperti ini. Sebenarnya kita mengenal dulu tampilan depannya, tampilan interface daripada aplikasi ini. Untuk bagian atasnya itu terdapat nama aplikasi. Sebelah kiri bagian atasnya itu ada step tiga, kita klik? Oh ternyata ini adalah nama dari aplikasi, logonya, kemudian ada menu. Demi hari terimus. ini merupakan ya, menu depan, seperti menu depannya. Jadi ini menu depan, tampilan awal daripada gereja harus, gereja hari pramas. Kemudian ada Facebook page atau halaman, halaman Facebook, nah, ini adalah halaman Facebook daripada gereja hari pramas. Saya harap Bapak Ibu Bapak Adi sudah bergabung di sini untuk mengikuti live streaming webbast setiap minggu. nah disini bapak ibu dapat setelah kata ibu menginstal bapak ibu dapat login atau bapak ibu dapat mengisi dengan email atau email dan password Facebook bapak ibu sehingga dia akan tampilnya seperti ini tanda anak-anak bagian atas itu, ada karena saya gereja Horat, saya menggunakan aplikasi atau saya administrator gereja Horat, sehingga di sini yang muncul adalah gereja Horat. Kalau bapak ibu, mungkin munculnya itu adalah bapak ibu akun Facebook dar bapak ibu. Ini adalah. pengalaman Facebook okay. Reja Horat oke setelah itu kita kembali lagi klik straight 3 itu youtube gitu. Untuk di disini Kita dapat melihat ada daftar play Atau daftar putar Daripada genit Oretronas Dimana daftar putar ini Menurut semua streaming Yang dilakukan oleh Gerja Oretronas Kita akan melihat Youtube klik. Ada daftar play itu Lalu bisa melihat Daftar streaming Yang dilakukan oleh Gerja Oretronas dari semua kegiatan lain dari kebaktian maupun kegiatan-kegiatan lainnya -kegiatan yang berguna untuk pelayanan. Sebenarnya, Bapak ibu ingin menentukan Bapak ibu klik redaksi daripada ini yang dibutuhkan kemudian korek korek untuk Melihatnya, atau menonton streaming yang dilakukan oleh <SILENCIO> yang dilakukan sebagai negara minggu sengsara itu, dengan Kecilas. Orang melihat bahwa dia punya pengalaman melihat menyaksikan <SILENCIO> <SILENCIO> daripada daftar YouTube ya atau daftar Play gereja Arab kita kembali ke halaman depan daripada aplikasi ini klik tahan klik di sini tahan lalu digeser klik tahan digeser kanan oke kita kembali untuk Kemiringan bagian atas juga di sini terdapat tiga. Tiga di sini mengenai tentang menurut setting share about etc. Di sini adalah ketika aplikasi ini mengalami hang uh, ya, atau error atau lambat maka ibu akan menekan permukaan proses. Untuk setting di sini itu melihat aplikasi tersebut, jadi pengembang aplikasi tersebut itu adalah gamitwareformas. kita X saja, kita tambah X bagian atas sebelah kanan untuk kemudian kita kembali fungsi peninggi di sini adalah memberikan efek warna pada tampilan aplikasi genit tersebut misalnya saya akan memberikan warna yang lebih keringan, seperti ini kemudian tekan tanda panah untuk kembali ke halaman depan okay. untuk share itu adalah kita coba share okay. itu waktu itu ingin membagikan aplikasi ini dengan kerabat saudara teman yang khususnya itu jemaat horrid jadi bapak ibunya dapat nggak ya, bisa membaginya melalui di jaring sosial seperti Facebook, Whatsapp, dan lain sebagainya email maupun di jaring, jaring sosial lainnya jadi terserah ya dari bapak ibu menggunakan jaring sosial menutup yang mudah dan gampang tergunakan baik, nah, kemudian untuk about, itu adalah ya itu sama untuk pengembang tadi adalah jenis harap kemudian untuk exit, yaitu kita ingin menutup aplikasi ini jadi exit kemudian untuk tampilan yang kedua yaitu kita melihat di sini ada daftar relasi informasi. Apa ini daftar relasi informasi? Ya kita bisa lihat daftar relasi informasi di sini di kanan kana sebelah kanannya. Kemudian kita saksikan di sini ada relasi informasi dengan sinode dengan Kemudian di sini saya masih harus menambahkan. Dengan beberapa organisasi-organisasi gereja wilayahnya, setelah mendapat persetujuan dari mereka, saya bisa menghubungkan atau bisa memasukkan alamat mereka di sini sehingga kita bisa terhubung. Itu khususnya organisasi-organisasi kegamaan kristen kemudian. bahwa di bawah ini ada daftar di bawah daftar resi media sosial, ya. Jadi dari kesimpulan juga bisa mulai dari WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, LSE, LSP, LSP dan email Nah saya rasa bapak ibu sekta di negara sudah biasa gunakan jejaring sosial ini, namun di sini yang kalau Bapak Ibu, kakak Adi ketahui, jejaring sosial WhatsApp seperti yang dilihat di sini. Nah, seperti ini. WhatsApp ini mempunyai keunikan khusus, yaitu ketika Bapak Ibu, kakak Adi klik pada WhatsApp, jejaring sosial WhatsApp pada aplikasi jemaat karet di sini, khususnya di bagian judul ini. Kita coba langsung, maka itu sesuai di otomatis secara otomatis masuk ke bersama grup semua jemaat karet. Jadi, grup ini dibuat oleh... Aplikasi jemaat oret khususnya untuk semua jemaat tanpa kecuali. Jadi tanpa kecuali di sini adalah misalnya grup ini khusus untuk menjelis ataupun grup ini khusus untuk pelawan ataupun grup ini khusus hanya untuk rayon Tidak. Jadi grup ini terbuka secara umum khususnya hanya untuk jemaat seluruh jemaat yaitu dia mulai dari pengurus pelayan harap pengurus organisasi harap kemudian jemaat harap di mana pun berada satu santeran jadi dia berfungsi agar setiap jemaat dapat bergabung ke dalam grup ini fungsinya itu adalah agar saran saran dari bapak ibu mau konten data ataupun solusi kritik saran ataupun ada ide-ide kreatif dari jemaat atau dari bapak ibu kakak adik saudara semua itu dapat menjadi masukan Yang membantu atau khususnya dalam pelayanan Jadi fungsi grup ini dibuat seperti itu grup ini dapat memberikan atau menyentuhkan aspirasi daripada bapak itu semua Baik dari pengurus sampai kepada pen, uh, jemaat Jadi tidak ada kecuali di grup ini ini bisa dipakai oleh seluruh jemaat ya. kemudian untuk Twitter Facebook itu adalah seperti biasa dia akan masuk pada halaman Facebook ataupun Twitter di Jakarta, dan Nah kemudian ini juga ini adalah judul ataupun aplikasi yaitu Interiogenasi individu ini, kemudian 300000000 dan alamat, ya, nama alamat, alamat, alamat dan alamat yang mana? Kemudian kita lihat sini juga, ada daftar informasi horat, apa itu daftar informasi horat? Daftar informasi horat di sini menurut tentang informasi gereja horeh. Jadi terus horeh di situ tentang sejarah gereja horeh. Kemudian peringatan gereja horeh. Yang dimana dalam informasi ini merupakan dia mewakili daripada redaksi yang nanti terdapat di depan itu. Jadi redaksi redaksi atau konten yang ada di depan itu itu kita bisa lihat di sini. Jadi keseluruhan redaksi ya mulai dari sejarah gereja Horat, informasi tentang gereja Horat, kemudian informasi tentang profil Ketua Majelis, profil tentang segala kegiatan yang dilakukan oleh uh, Ketua Majelis, kemudian profil tentang wakil Ketua Majelis dan apa saja yang menjadi tugas tanggung jawab serta kegiatan apa yang terlapukannya. Kemudian ada juga profil daripada MDH ya. Dan segala kegiatan serta tugas tanggung jawabnya seperti apa Profil BP 2 j BP 3 j BP 4 j dan tugas tanggung jawabnya seperti apa Sampai kepada profil UPP dan tugas tanggung jawab daripada UPP ini, ya, di kantornya. jadi semuanya akan dinyat di dalam data dasar informasi Haret. sampai kepada tingkat rayon tugas tanggung jawabnya apa sehingga informasi ini yang bapak ibu yang baru menuduki sebagai tugas pelayan agar tidak bingung tidak tahu apa yang harus saya kerjakan saya bingung dengan Tugas apa? Saya duduk di sini tapi tugasnya apa? Jadi Bapak Ibu bisa membuka aplikasi ini Bisa membaca oh, tugasnya saya itu seperti ini Sehingga ketika melakukan tugas pelayanan Tugas Bapak Ibu sudah tahu Bahwa Bapak Ibu berada di dalam organisasi Tugas pelayanannya seperti apa? Ya mungkin seperti ini dulu ataupun bapak ibu yang duduk di rayon sudah bisa mengetahui tugas tanggung jawabnya apa sampai kepada pengurus kawan bapak, kawan wanita, dan lain sebagainya sudah bisa mengetahui profil tugas tanggung jawabnya apa ya mungkin untuk daftar informasi harus ini saja mungkin segala kekurangannya akan saya tambahkan disesuaikan dengan Dibas tanggung jawab pada organisasi pelayanan dan misalnya Promas Oke, untuk yang berikut lagi Kalau kami lihat di sini ya Di sini terdapat foto-foto ya Foto-foto ini, ini mewakili konten atau redaksi dari setiap judul redaksi yang di jadi kalau misalnya bapak ibu ingin melaksanakan ya atau ingin menonton kebaktian minggu Senin sarah di bapak ibu langsung saja bisa melihat gambar di atas sini. Klik saja gambar ini akan berjalan secara otomatis. Ah, ini, anotannya Anak ke kiri ke kanan. Ini. jadi sudah ada judulnya atau minggu pertama secara pasta untuk deskripsinya itu adalah hodha dan kata pada minggu pertama oke okay. kita lanjut ini adalah reduksi dari kegiatan yang telah dilakukan oleh genit reprennis selama tahun 2021 yaitu berupa kebaktian Ibadah minggu sengsara mulai dari pertama sampai pada ke kali dan tahun 2020 itu ada kebaktian hotel -hod budaya, kemudian kementerian isu kemudian kebaktian minggu kedua setelah pasca dan ketua pertama setelah pasca dan ketua, ketua Untuk Jemaat agung. Nah, selain lokasi tersebut, Iklan aplikasi ini juga menguat data atau formulir sensus online yang akan dilakukan oleh BPN Petju dalam melakukan sensus terhadap seluruh aktivitas jemaat hari mas. Ya, caranya itu adalah silakan klik, klik pada judul daripada redaksi ini, ataupun klik pada gambar, ataupun klik pada baca keseluruhan bapak ibu akan dihentar misalnya saya klik gambar ya. bapak ibu akan dihentar masuk dalam halaman pengisian formulir sinis jemaat penelurir sinis pronas tahun 2020 <tinyurna> <tinyurna> Bersulit, ibu nah, nah, nah, nah. nah, nah, nah tapi kakak ibu mengisi batas anda ingin mempromosikan atau menikmati produk jasa, perusahaan, dan tempat usaha serta lainnya tunggu apa lagi hubungi sekarang juga marketing basmur FM 107.9 Rasa Pasifik Ketiga, Nomor 64 Lantai 4, Jalan Boulevard Barat, Raka Gading, Jakarta Utara, Medan, 08. Iya, pematikan sementara. Jadi bisa juga kita hitungkan disini ya. Jadi kita bisa dengar radio, bisa dari sini. 86, 08. Sebelum mengisi formulir sensus online jemata reprimas maka Bapak Ibu terlebih dahulu harus sudah mempunyai email apabila Bapak Ibu tidak mempunyai email maka Bapak Ibu bisa menghubungi atau memberitahukan kepada anak-anak yang di dalam rumah untuk cucu, anak, menantu, dan lain sebagainya untuk Dapat membuat email, saya sarankan untuk membuat Gmail ya, Gmail itu lebih sederhana dan lebih mudah. Nah, setelah bapak itu sudah membuat alamat Gmail bapak itu, sekarang untuk ini tinggal masuk dengan mengetik kata login ini silahkan di klik login kemudian bapak ibu akan dihantar untuk mengisi email bapak ibu dan password ya. misalnya di sini saya masuknya dengan saya ini bisa menambah pengetahuan masuk setelah bapak ibu masih seperti ini maka okay. bapak ibu diminta untuk membaca informasi pengisian data sensus online ya yeah. setelah bapak ibu sudah membaca instruksinya silahkan akan bapak ibu mengisi oke okay. data nama rayon, kita akan diklik saja rayon satu misalnya gus nomor keluarga sedangkan baca keterangan di atas tambahkan nomor pada kartu keluarga anda jadi nomor itu yang berada pada top kartu atau teraktub di atas ya kartu keluarga anda dari nomor kartu keluarganya diisi dengan 16 digit dan juga ini wajib isi bagi jemaat yang sudah menikah atau memiliki kota sendiri yang belum memiliki kota itu isi dengan nomor kata orang tua atau pengampu ataupun majikan di mana tempat anda bekerja atau tempat anda tinggal sementara. Isinya isi nomor 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nah setelah itu kita akan lanjut untuk mengisi nomor induk kependudukan kita yaitu nomor induk KTP Kartu penduduk itu 16 juga sama juga namun ada hal yang perlu kita perhatikan sini itu bagi diisi oleh jemaat yang sudah memiliki KTP yang belum memiliki KTP bagaimana ya itu tinggal lewat saja dikosongkan saja jadi Anda hanya mengisi nomor kartu keluarga kalau KTP tidak ada Memiliki nomor kartu keluarga pada baris nomor kartu keluarga. Untuk RTP nya kalau Anda belum memiliki, ini dibiarkan kosong seperti ini. Karena saya sudah memiliki, saya taruh ini contoh saja. Satu dua tiga, cat, lima enam, tujuh, delapan, sembilan sepuluh, sebelas dua belas tiga belas empat Jadi ada enam belas biji. Enam lembar ini, misalnya saya. Android, 15 yang lain jenis kelamin 1 13 pria yang status dalam keluarga itu adalah bapak atau kepala rumah tangga status kristian di sini ada pilihan belum baptis, belum suci, belum baptis, belum suci, dan belum suci sudah baptis tapi belum suci, sudah baptis dan sudah ya. suci, kita baptis dan sudah suci saat saya yaitu menikah misi yaitu itu dan berkatnya di gereja juga Kemudian hobi untuk hobi di sini, nama kakak adik saudara, atau ini bisa mengisinya dengan bernama menyanyi mengenai metal itu, contohnya. Jadi misalnya hobi atau kalian sih nggak bisa mengisinya dengan hobi bisa lebih dari satu ya, jadi nggak pernah misalnya hobi mengasah. Kemudian kaliannya apa mana bisa isi lagi dengan hobi atau kalian selama memasak itu kamu dapat mengisinya dengan misalnya ada mana nu hobinya masak kemudian dia juga hobi menjahit gitu. kemudian memasak kemudian membuat kue kemudian membuat tatlak meja kemudian membuat apa lagi jadi itu bisa bagaimana isi jadi Ah, bermacam-macam dari situ Jadi pokoknya punya keahlian lebih dari satu. Jadi ada talenta yang dimiliki oleh orang yang diberikan oleh Tuhan. Jadi lebih dari satu talenta. Di sini saya misalnya, saya hobinya nah, bermain musik. Bermain musik. Selain bermain musik, penuh saya juga bisa menyanyi. Selain saya juga punya keahlian tukang, misalnya, um, kerja, atap, bajarin, ke. Okay. Jadi, ini hanya contoh saja Waktu ibunya bisa mengisi jadi waktu ibu bisa mengisi lebih dari satu hobi atau seharian tempat kelahiran misalnya contohnya saya di Kupang. jadi kalau ibu yang ada di Soe, waktu ibu yang ada di Kifat, Amboa, Alor Sabu, Sumbang dan lain sebagainya itu bisa mengisinya, kemudian waktu kelahiran, waktu ini menunjukkan tahun eh, tanggal bulan dan tahun nah disini ada keterangan klik tanggal di bawah dan klik tahun bagian kanan paling atas untuk mempercepat mulai waktu kelahiran ini maksudnya apa? maksudnya seperti ini ya untuk mempercepat pengisian data waktu kelahiran yang pertama itu adalah klik tanggal klik tanggalnya ini anak panah, kemudian klik tahun tahun tahun sebelah atas panggung kiri ini nah, kalau kita mencari secara manual seperti ini kita harus menurutkan menurut waktu yang sangat banyak nah, untuk efisiensi waktunya, tinggal kita menurut tahun di pojok kiri yang paling atas ini kemudian disini saya lakukan tahun 1979 saya tinggal tulis kemudian bulannya Januari, diambilkan, tanggal 3 puluh, oke, dan selesai. Oke, okay. untuk umur, umur saya pada ini sudah 42 tahun. Iya, 42 tahun untuk umurnya. Kemudian, untuk alamat rumah, isi sesuai ktp atau ketik. contohnya itu adalah oke, okay, saya ambil saja contohnya ini ini adalah saya salin kemudian karena ini adalah alamat saya jadi contoh penulisan untuk alamatnya harus seperti ini jalan nirvana empat rt rw karena seperti ini jadi penulisannya seperti ini untuk itu ya kelurahan kecamatan petaluma kota Oke okay, untuk status yang memiliki rumah itu adalah nyeri orang tua saya saya masih menumpang. Okay. Kemudian tipe rumah tinggalnya itu adalah standar tembok stand okay, ya asal jemaat. Nah untuk asal jemaat awal atau pindah dari gereja mana di sini istilah khusus untuk papa mama kakak adik yang pindah dari jemaat luar lalu bergabung menjadi jemaat jemaat karet dan juga ini isian ini juga untuk jemaat yang dilakukan dalam hal uh, jemaat yang tidak agama dan juga sudah bergabung ke dalam jemaat karet itu akan diisi di sini misalnya dari agama ini atau jemaat ini Jemaat, misalnya dari Islam ke Kristen, dari jemaat taklim mana gitu, Pind, uh, Muslim dari jemaat taklim pindah ke Kristen atau menjadi jemaat karet, oke, okay. bisa diisi pada Untuk jemaat karet asli sendiri, tidak usah dimasukkan di sini, dibiarkan kosong. So, untuk penghasilan per bulan, penghasilan per bulan itu. Ini contohnya misalnya saya penghasilan ya ini contoh biaya hidup perbulan saya keluarnya sampai 2 juta ya rata-ratanya juta keluar itu bisa diisi di situ aktivitas status aktivitas pekerjaan itu misalnya saya seorang pns contohnya ya saya taruh situ, jenis jabatan dalam pekerjaan saya itu saya adalah karyawan contoh Pendidikan sementara saya itu adalah ah, Saya Diploma, contohnya Memiliki ijazah Diploma juga Kemudian keterlibatan dalam Ketujuan kategorial Contohnya misalnya saya jemaat biasa. Kalau anda jemaat biasa ya silakan ikut jemaat biasa. Kalau misalnya anda menduduki salah satu jabatan dalam organisasi pelayanan, di negara Thomas ya silakan dipilih salah satu dari semua. Misalnya saya masuk dalam ketentuan BP4J. setelah sudah yakin isiannya, bapak bisa melihat kembali hasil isian yang Sensus online jemaat ini, aku bisa memeriksa kembali sebelum mengirimnya. Oke, okay, kalau merasanya semua sudah baik, sudah benar silakan tekan tombol kirim. Oke. Okay. Nah, setelah Bapak ibu mengirimnya, akan muncul pesan di sini, dimana terima kasih atas partisipasi dan kerjasama dalam mengisi Surat Sensus Online yang dimana. Berfungsi untuk bla ya, Nah, untuk melihat hasil pengisian formulir sensus online yang telah Bapak Ibu isi, itu Bapak Ibu dapat melihat di sini klik lihat respon sebelumnya. Ada tulisan biru di bawah ini, Bapak Ibu silahkan klik. Kemudian, Bapak Ibu akan dihantar masuk untuk melihat hasil yang telah Bapak Ibu, Bapak Adi, isi. Ya, seperti ini. Ini adalah hasil isian daripada Bapak Ibu terhadap data diri Bapak Ibu. Dari pengurus sensus jemaat online yang sudah Bapak Ibu isi. Nah ini biru-biru ini apa nih maksudnya apa nih warna ini nah untuk warna ini mewakili setiap jawaban yang telah dokter ibu maksudkan misalnya di sini sudah ada tiga tidak di sini ada tiga tanggapan ya formulir sensus jemaat online unit Perumus tahun 2020 Ada 3 tenggapan 3 tenggapan dalam hal ini adalah Sudah ada 3 jemaat yang telah mengisi Termasuk kakak ibu kata adik -kata saudara Nah untuk warna ini Misalnya Rayan 1 Sebanyak 3 orang ya Karena warnanya ini Dan totalnya 100% Jadi 100% Rayan 1 sudah mengisi 3 orang Kemungkinan rugusnya Rugus 1 juga Sudah sebanyak 3 tenggapan, namun warnanya itu adalah untuk guru Kemudian menyerahkan keluarga ada tiga orang, ktp ada tiga orang, menulengkap sesuai kata ini, Ya ini ini jadi nama saya semua ya, karena saya menggunakan contoh pakai nama saya. Jadi nanti kalau misalnya ada muncul, eh uh, ibu yang sudah muncul, atau kalau ibunya nama juga muncul di sini. Kemudian jenis kelamin di sini kita lihat sudah ada tiga tanggapan diisi oleh pria, jadi setelah kemudian saksi dan keluarga sudah ada oh, bapak dan kepala keluarga, bapak atau kepala keluarga ya, diisi oleh tiga kepala keluarga. Nah, itu kemudian status kristiananya semuanya sudah praktis dan sudah sih seterusnya sampai ke bawah, hanya ada tempat kelahiran. Oke, okay. kemudian kita masuk. Misalnya, Bapak Ibu sudah mengisi Kemudian, Bapak Ibu ingin mengisi data sensus lagi untuk orang lain dalam rumah. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah, misalnya, di dalam rumah Bapak Ibu hanya mempunyai satu peti jadi ada 3 orang atau empat orang ini misinya. nah sedangkan di sini LAPI ini sudah mengisi dan mem memasukkan alamat email wafir Ibu dan kalau kita kembali kalau kita tidak, tidak bisa pergunakan lagi, kita tidak bisa pergunakan lagi karena kita lihat di sini, nah, ya, di sini muncul ya kita kembali ke depan disini muncul Anda sudah mendapat menanggapi Anda hanya dapat mengisi formulir ini sekali, jadi hanya dapat, untuk satu orang hanya dapat mengisinya satu kali jadi tidak bisa diisi dua kali, kalau lalu kalau misalnya saya ingin mengisi data untuk yang lain di dalam tuh sedangkan kita hanya punya satu HP. Langkahnya bagaimana? Caranya itu adalah apa silahkan Silakan klik tanda kembali dulu, Tekan. Ya sudah kembali di sini. Jadi bapak lihat di sini. lihat respons sebelumnya. Kita kembali klik tulisan biru ini kita akan kembali kepada hasil jawaban yang terdapat kemana isi nah setelah kembali kepada jawaban ini pertama gulur di bagian paling bawah di situ terdapat penulisan konten ini dibuat atau didukung oleh google laporkan penyelagunaan, persyaratan layanan, dan kebijakan privasi nah pengawanan diarahkan untuk memilih persyaratan layanan atau kebijakan privasi Silakan pilih salah satu jadi pak mau pilih persyaratan layanan bisa kebijakan privasi bisa asal jangan lakukan namun mengklik uh, laporkan penyalahgunaan. yang misalnya saya di sini klik yang kedua bisa juga pak klik yang ketiga terserah ya dia akan masuk dalam satu halaman yang sama kiranya saya memilih persyaratan layanan ini, klik oke nah, nama lihat gambar paling atas itu sebelah kanan atas itu ada foto kalau misalnya di mau tidak ada foto ya tidak apa, itu tidak ada pengaruh silahkan klik pada tempat yang ada foto ini, atau yang tidak ada foto klik di kanan atas oke, akan google itu klik saja dan kemudian klik keluar. Oke, oh, klik keluar sini. klik keluar, kemudian silakan merumah tekan tombol kembali atau anak-anak kembali pada HP atau Android masing-masing. Yeah. setelah pertama matikan dan kembali di halaman sensus formulir sensi mat online maka di situ pertama diminta kembali untuk melakukan. <tum> <tum> dia berjalan secara otomatis ya. Ya, jadi di sini Bapak Mama diminta untuk mengisi kembali email yang baru untuk responden yang uh, baru. Jadi, jadi bisa mengisi anak ataupun istri ataupun suami. Jadi, setelah sudah mengisi, maka silakan Bapak Mama Ya, jadi bisa sambil mengisi topel bisa mau lebih santai lagi kalau bisa menyalakan atau mendengar radio rohani yang ada nanti refresh dulu Jadi, apa sudah selesai untuk mengisi? Apa Mama, Kakak, ibu saudara sudah selesai mengisi? Maka silakan Papa. kembali ke depan oke ini kita kita mainkan dia naik turun cepat proses loadingnya ya. Oke okay, di kita kembali ke depan tampilan redaksi ataupun konten-konten yang telah dilakukan oleh gereja Korea Pronas. Oke okay, untuk nanti aplikasi ini silakan bapak/mama klik tanda titik tiga sebelah kanan bagian atas lalu silahkan exit. Okay, yes. Okay. baik apa mana saudara-saudara kakak adik semua yang diberkati Tuhan Yesus demikian langkah-langkah dalam pengenal aplikasi teknik korek dan juga langkah-langkah dalam uh, melihat semua informasi ataupun kegiatan yang dilakukan oleh gereja korek perenus atau gembik farekranas dalam pelayanan terhadap jemaat yang ada di lingkup gembik farekranas maupun itu saja salam salam sehat dan semoga kita semua terima kasih